Hari kiamat sudah diambang pintu. Kiamat pasti terjadi. Seluruh makhluk pasti mati. Alam semesta hilang. Makhluk yang paling terakhir dibunuh oleh Allah adalah Iblis. Seluruh malaikat telah dimatikan. Yang tersisa hanyalah malaikat maut dan Iblis. Maka Allah berfirman, Hai Iblis, hari ini janji telah ditepati. Engkau adalah Makhlukku yang paling terakhir Yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Pencabut nyawa Malaikat maut Iblis melolong Menjerit kesakitan Sakaratul maut Iblis kata Rasulullah Menggema sampai ke arah Allah Kematian Iblis Adalah akhir daripada keberadaan makhluk yang ada Sisa satu lagi Malaikat maut pun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Habis